Huh? <tik> Awalilah Jumatmu Dengan semangat baru Hari Jumat Mandi pagi, Mandi pagi. Sikat, bersih. Sikat bersih Pakai baju bagusmu Mandi pagi Mandi pagi Potong kuku